Oke, pada kesempatan kali ini gue mau share kepada kalian semua mengenai beberapa bocoran update terbaru dari game Free Fire nih cuy Mulai dari event top up berhadiah, set bundle baru, sampai dengan update cara mendapatkan skin shotgun putar atau shotgun 1887 Oke, yang pertama ada event top up terbaru nih cuy Nah, kabarnya di event top up ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah menarik dan keren Seperti skin glue wall, untuk top up 600 diamond, skin api unggun dengan tema gunung meletus Untuk top up 300 diamond dan lain-lain untuk bagaimana tampilan dari skin api unggun terbaru ini Kalian bisa simak cuplikan berikut ini cuy Terus nantinya ada juga event top up berhadiah skin masker cuy yang udah pernah gua bahas ya di bocoran update sebelumnya kalau di Free Fire server luar gitu kan ini event udah rilis cuy ya ada skin dari pet berang-berang ada tiket Diamond Royal juga gitu kan nah kita tunggu saja di Free Fire server Indo akan dirilis di event apa gitu kan apakah sama atau tidak gitu kan cuy Selanjutnya, ada set bundle baru yaitu set bundle violet sedo Dengan tema fire atau api cuy Waduh sih, makin keren aja ini bundle ya Makin cakep gitu Ya, dengan desain baru api-api gitulah lah um, Boleh juga Garena nih ya Dan bagaimana cara mendapatkan set bundle violet sedo ini bang Jadi set bundle ini tuh bisa kalian dapatkan dengan cara ngesepinnya cuy Ya mirip dengan event bundle Ragnarok kemarin lah Di awal kalian memerlukan 9 diamond gitu kan untuk ngesepin pertama Dan akan bertambah di setiap spin-spin selanjutnya cuy kalau kalian hoki ya nggak habis banyak diamond, Tapi kalau nggak hoki ya bisa beribu-ribu diamond kalian habisnya Berikutnya ada emot baru yaitu emot menikmati secangkir kopi di waktu senja gitu kan waduh auto santu ini cuy anjay boleh juga nih emot baru ya dibikin kuotas-kuotas gitu gitulah berarti karena ini termasuk anak senja kali ya waduh dan ini emot tuh gratis, cuy. Bagaimana cara mendapatkannya, gitu kan, bang? Yaitu dengan cara top up, cuy. Top up. Mantap nih, Garena. Aku suka yang gratis gratis, gitu kan. Cuma top up dapat hadiah, gitu. Diamond kita nggak berkurang, koleksi kita bertambah. Waduh. kita dapatnya gimana? dapatnya gampang banget, kamu tinggal top up aja kamu bisa dapat uh, emot itu secara gratis ya. jadi tinggal tunggu besok kalau nggak hari ini, kalau nggak besok kamu bisa top up dan terus ada skin terbaru dari senjata shotgun double barrel atau shotgun 1887 cuy. nah, skin shotgun double barrel ini atau shotgun 1887 ini ya kan memiliki statistik damage di plus satu, akurasi Ditambah satu dan range-nya itu main satu, cuy. Dan cara mendapatkan skin terbaru shotgun double barrel ini adalah dengan cara ngesepin lagi, cuy. Spin pokoknya butuh diamond. Jadi nantinya di next update akan ada event buat dapetin skin shotgun double barrel ini, ya. Mirip dengan event skin Groza atau AWM kemarin lah, cuy. Di awal kalian membutuhkan 9 diamond untuk satu kali spinnya gitu kan dan akan bertambah di spin-spin berikutnya gitu kan jadi sama persis lah cara dapetinnya gitu kan. terus ada event gratis berhadiah lagi nih cuy nah pada event ini kalian bisa mendapatkan berbagai skin senjata dengan permanen cuy hanya dengan kalian mengikuti atau mengumpulkan item bunga sakura ini kalian sudah bisa mengeklaim skin senjata mana yang ingin kalian dapatkan gitu kan Eits kalau bocoran update ini cuy aku dapat dari fanpacks Free Fire Brazil ya Semoga saja event ini juga rilis di server Indo ya Meskipun hadiahnya itu beda gitu kan atau skin yang permanen cuman satu gitu kan Itu nggak papa lah Hitung-hitung Garena memberikan hadiah atau reward gitu kan Untuk player-playernya gitu yang ada di server Indonesia untuk menyambut Ramadan atau hari raya gitu kan hadiah gitu spesial hari Ramadan atau hari raya gitu kan gak apa-apa lah nice gitu kan Selanjutnya ada trailer plus dengan tema inkubator terbaru dengan tema manusia bertopeng Anjay, keren banget ini desain bandelnya gitu kan cuy Auto ngesepin ya, kalau begini caranya gitu Keren soalnya cuy, keren-keren Tinggal hoki atau tidaknya kita aja sih <San> gua <tuk> dari gue <tuk> dari gue Oke mungkin cukup segini aja untuk konten kali ini semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua gua edisi shutup cabut dulu sampai jumpa di bocoran update terbaru game free fire berikutnya salam update